Key upgrade, mobil listrik murah 75 juta rupiah, bisa dikendarai sejauh 336 kilometer. Kia Upgrade resmi dijual sebagai mobil listrik murah seharga 75 juta rupiah melalui importir universal PT Kurnia EVCBU International. Menurut importirnya, mobil listrik mungil ini mampu menempuh jarak hingga 336 km dalam sekali pengisian daya. Harga Key Upgrade sendiri on the road dan tentunya mobil listrik ini memiliki surat kendaraan resmi dan legal di jalan. Vice Presiden PT Kurnia EVCBU Satria Bagus Narendra mengatakan, konsumen yang memesan mobil listrik murah ini akan menerima perangkat tersebut dalam waktu 180 hari dengan cara ini importir mengembalikan 100% uang yang dibayarkan tanpa alasan pelanggan kami berikan jaminan beli kembali selama lima tahun jadi jika pelanggan kami tidak puas uangnya bisa kami kembalikan 100% tanpa jaminan penyusutan di notaris katanya Jumat tanggal 17 Juni Tahun 2022. Perusahaan juga memasok perawatan dan suku cadang di beberapa kota. Selain itu, Key Upgrade juga mendapatkan garansi 5 tahun untuk penggantian suku cadang dan baterai, termasuk perawatan gratis jika diperlukan. Lanjutnya, pembeli hanya perlu membayar biaya pemesanan sebesar 25 juta rupiah untuk mendapatkan Key Upgrade mobil listrik murah ini. Awalnya, pembeli yang sudah membayar lunas akan langsung mendapatkan sepeda motor listrik tanpa sistem undian. Pembelian upgrade K bisa dimulai tanggal 17 Juni tahun 2022, menggunakan sistem pre-order di website PT Kurnia EVCBU Internasional. Data teknis mobil listrik Kia upgrade mobil listrik murah berpenggerak 4 roda ini, Kia upgrade dengan kapasitas baterai 26,7 kW Tenaga yang bisa dikeluarkan sebesar 68 tenaga kuda dan jarak tempuh dalam sekali pengisian daya hingga 336 km. Body mobil listrik China ini sedikit lebih tebal jika dilihat dari belakang. Dimensi yang tampak kompak disebabkan oleh fakta bahwa EBUSM1 memiliki panjang 2200 mm, lebar 1200 mm, dan tinggi 1500 mm. Mobil 4 tempat duduk ini juga dapat dikendarai dengan kecepatan maksimal 155 km/jam. Meski lamban, EBUSM1 disebutkan mampu menampung 3 penumpang dan satu pengemudi. Mobil listrik ini menggunakan dinamo penggerak 3000W untuk alat pacu jantungnya, kapasitas baterainya sendiri adalah jenis baterai timbal 60V 5A. Menggunakan motor dan baterai, ebusm 1 dapat mencapai kecepatan tertinggi 40 hingga 55 km per jam. Selain pembaruan key upgrade, ada dua cara untuk mengisi daya baterai. Key upgrade dilengkapi dengan solar panel di bagian atas mobil, sehingga baterai dapat terisi penuh dalam waktu 3 jam dan tentunya dengan port colokan, seperti mobil listrik pada umumnya. It don't matter where